Saya nabi, demi Tuhan saya ada akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai, yang namanya sholat itu mencintai. Ya makanya orang itu syarat syaratare, ya. kalau terawai itu sunnatu umar. Kalau kiamul, ya, sunnatu rasul, karena nabi tidak kenal bahasa apa? terawai. Nabi kenalnya bahasa kiamul. Ya. al fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar Rahman Ar Rahim surat kirimmu hingga dirimu walau dos <tip> negeri niki... nopo niyati ya daweh muat bin Jabal niku takalubina nu'min saatan tetes muat bin Jabal tentang riwayat Bukhari sering daweh ayo Rene moro aku ayo do iman bareng-bareng tetes ngaci kartesnya tinggi termasuk nambahin nopo iman Makanya kasusnya sholat tak katakan kasus karena melahirkan firqom itu rasulullah itu yang begitu terkhas di satu atas Bukhari muslim karena riwayat bukhari muslim itu tidak bermakna beliau hanya berdasar nomor riwayat tidak dengan sahih ya, an itu tidak bermakna itu rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid di sana sana karena nabi itu sadar itu tidak sholat yang itu sanad jamat beliau sholat itu munfarid Sebenarnya itu langsung dong, Bu. Hari pertama, nabi itu tokoh, kesejal, tokoh sesejal. Entah makanya saya makmum. Dewasa aku dong, sofa-musofa kan yang mau, ya, yang nganggur. Yang di tiur, apa, di pagi, di kan, yang tengok-tengok, ada yang selang. Yang nanti kita mau, mau mengabdi, gak boleh, saya apa-apa, saya nganggur kan, ya, Pak. Seseja terkenal, nabi sebulan, aroma, ton peringin saya itu nambahin so. Wali kedua, tambah warga. hari ketiga, tambah. Itu di luar jelas, hari keenam, nabi gak keluar. Nabi gak keluar.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 Jadi nabi katakunya saya ada ini sesuatu yang tidak perlu menjadi semenjak itu, terjadi setelah isa itu ya sudah terus jebel, mau sahabat memperbaiki. Saya menangi guru, anak sembilan, anak sembilan, anak anak anak Mohon riwayat karena Imam Bukhari Muslim tidak punya kepentingan mas Era Sayyidina Umar Rozio Wauhan, dan tiga jadi khalifah. Ya makanya orang itu akibat syarat Kalau traweh itu sunat Umar. Kalau kiamul, langsung Rasul. Karena Nabi tidak kenal bahasa Nabi. Nabi kenalnya bahasa kiamul. Era seisi Omar Radziwan ketika beliau jadi AMIRIN Mu'minin. Dia matematika menang lah tak waral muat pikiran salat sunat semu akadah siku liyamin walailatin itu sepuluh rokaat. Semua MUAKKADAH akadah, mu akadah kau tidak mu akadah itu sepuluh rokaat. Itu mengisi mu akadah. Koplas suki, ramrokaat. Koplas suki, buluh duri itu orang orang kan terus kopral karena kalau baca lisa mulai dulu tradisinya tuh digunakan paket nabo karena Ramadan itu spesial waktu jitin batas mirin ini kata yang menduga yang ngarang patung muntes yang ngin maribari yang mengikuti induk saja wala masyarakat itu menduga karena Ramadan itu waktu jitin batas mirin waktu yang cancet taliwondo frekuensinya harus spesial nah ngono nak na Romandun sepuluh itu fi Ramadan juga nipas si Ramadan wop titikl no akhirnya Umar muni, lana damel sholat jamaah dirang lukaan lah Umar mau ngingin Ya orang tua <tik> tinggalin, loh. Umar, loh Umar, apa adik nafir? Lo kan pintar-pintar ormas zaman akhirnya pintar ke Cina Umar. Umar nangis, kenal di dua Islam. Umar, memang adek gue omri, kakinya mama tujuh Islam. Karena roh luang segera kenal, lagi kurang paham. Tuh, kenal paham. Ya, kena paham sih. Kenal di ormas aja, kita di Cina Umar. Lo hakim habib lihatin yang mana teraweh. Ronggolorega, TV kalau bolak-balik ngomong, Bergorong subuh Arab Saudi rasa nopo. Muhammad Padahal sama ya Jadi yang penting. Nah, nak kok apa boleh Gus Balai ya boleh Wafi orang Nabi Muhammad. Nak Nabi Muhammad wasibtin. Nak Wafi atau panjot kira ya toh orang ya. Tawar, ya sapa do wong aliwe 73 hamba. Ya. Akhire Umar muttasawwir kan. Dua, Coba perlu itu ditentang oleh sahabat-sahabat. Apa dasar anda? Umar ngaku hadis am. Hadis am itu hadis ing nabi sering ngendikan dan mujma'alah. Nah ini kan asolat kairon mau join. Oh ini nge solat usia apa? Takdir awatilah. Saya coba yang ada saya Iya. mesti. Lah <tik> karena aturan solat jatah bengi itu trennya itu solat ulai lima tamata. Karena tren solat malam itu di luar perdu, di luar perdu itu dua. <tik> dua, dua, dua. Makanya umar di tradisi fiqih lirokaten dipotong dengan satu. Tapi teman juga jangan anti yang patrokaad hanya satu salam tuh, ya goblok. Mako kado sholat isya' sing dua tahiya, itu lama salfi ilah darani tasyiah awal, nah, ta. <tik> awal sun. Nah, artinya prakteknya sing wajib namun tasyiah ah, ake, ake. Tiba ketemu teman-teman yogini lihat abadin tuh, mako sholat ista' aku tasyiah awal sun. Artinya sunat ibu bi. Nanti tinggal ra ra tas nek ada sing tinggal tapi kan polisi kenapa mau Akhirnya Umar jawab nikmati fitah modifikasiku karena beliau Amiril Mu'minin menang tuh jadi salah resmi karena beliau pas itu, pas statusnya jadi holi menang terus yang pertama, UB Ben Ka'af ini pertama mau mau tak amir ilmu umar, aku blok, ngasuh amir ilmu turuti umar kan depan tapi justru maenegri ini tuh malah nengkang perin. Karena burau ini foto ini moco muslim. Belum jadanya enak foto moco muslim. Kalian santri-santri pula. mulai nyiai bapak-bapak 2005. Kulau ini tering imami. Kalian santri ponder kulau tering. Entah kapan sang ngimami, tapi kapan-kapan kulau gitu rencana ngimami.